Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan anak sekarang Yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan tema Menjadi seperti air Atau jadilah seperti air Tema ini diinspirasi oleh beberapa pernyataan kawan-kawan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai logo uh, atau moto hidup. Ya, saya mengalir saja, katanya. Ya, dalam hidup ini biarkanlah segalanya mengalir seperti air. Nah, saya sedikit merenungkan kalimat ini yang secara sekilas, menurut saya bermasalah. Ya. Bermasalahnya di mana? Ya, pertama, eh, ini kadang-kadang saya lihat kali, eh, kalimat tersebut, ya, ya jadilah seperti air mengalir begitu saja, itu kadang-kadang dijadikan justifikasi untuk sikap atau perilaku yang malas. Menggali atau memaksimalkan, memaksimalkan potensi yang ada, males membuat perencanaan, tidak mau membuat target-target dalam hidup, mau jadi seperti apa ya? kayak Kayak tidak berani bercita-cita ya. Kemudian bilang, "Biarkan sajalah mengalir seperti air ya." Air itu memang eh, kalau kita, air itu mengalir dari secara umum dari hulu ke hilir. ya, Tapi berapa banyak air yang seharusnya dia dari hulu itu menuju muara dan kemudian menuju lautan menyatu dengan air-air yang lainnya. Tapi tidak apa, berapa banyak air yang tidak bisa kembali ke muaranya ke lautan, tapi berhenti di sepih tank, berhenti di tempat-tempat yang kotor, ya. Ya kalau si prinsipnya mengalir begitu saja, ya syukur-syukur kalau mengarinya deras sampai ke samudra. Tapi kalau berakhirnya kecomberan, keselokan, ya dan akhirnya mandek bertahun-tahun di situ, nah ini saya kira yang menurut saya sedikit bermasalah. Mengalir begitu saja seperti air. Terus yang kedua, air. Kita tahu fungsi air. ya Air itu sumber kehidupan. Siapa yang kalau aja di rumah kita satu hari air tidak tidak berfungsi, tidak mengalir, apa yang terjadi? Semuanya berantakan. Ya, sehari saja. Ya. Air itu ya tanaman yang tadinya layu kemudian disiram akhirnya kembali menjadi segar. Ya, air itu berfungsi membersihkan, mencuci yang kotor-kotor. Air juga tidak pernah menolak untuk diminta digunakan apapun, mau direbus, mau dijadiin kopi, mau dijadiin ini atau itu, air tidak pernah marah. Dan tidak pernah memilih-milih konsumen. Digunakan oleh siapa saja, dari latar belakang manapun, air menerima saja. Ya, Jadi air itu sangat banyak sekali fungsinya. Nah, kalau maksud saya, kalau kita sahabat-sahabat Ngaos yang dirahmati oleh Allah benar-benar berprinsip ingin menjadi seperti air saya kira harus meniru manfaat yang dimiliki oleh air ketika air tadi mampu membersihkan kotoran-kotoran maka kita juga harus berperan seperti itu ketika air itu menjadi sumber kehidupan yang asalnya layu menjadi segar kembali maka keberadaan kita juga harus mampu menghidupkan suasana-suasana yang sudah redup. Orang yang sudah minim semangat hidupnya dengan keberadaan kita, dia kembali memiliki semangat hidup yang tinggi. Yang malas menjadi rajin ya dan e, berbagai manfaat-manfaat seperti fungsi air. Kalau kita ingin menjadi seperti air maka jadilah seperti sabda Nabi khairun nas anfa'uhum linnas ya bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain ya dan ketika memberikan pertolongan ya seperti air tidak melihat siapa dia latar belakangnya apa sekeyakinan dengan kita sebangsa satu ras dengan kita satu agama dengan kita ini ini bukan sifat air air itu tidak pernah memilih-milih ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alhamdulillahirobbilalamin Bismillahirrohmanirrohim dalam surat Al Anbiya ayat 30 Wajahana min hayyun dan kami jadikan eh, segala sesuatu menjadi hidup dengan air, ya kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Nah, kita jadilah penghidup atau memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai wujud wujuduhu kaadamih. Ada dan tidak adanya sama. Keberadaan kita itu tidak memberikan manfaat, tidak juga merepotkan orang lain. Apalagi jangan sampai ada muho khairumin wujudih tidak adanya lebih bermanfaat, lebih diharapkan oleh orang sekitar kita. Ya, ini sama sekali bukan sifat air. Ya, sifat air adalah wujud khairumin adami. Keberadaannya itu benar-benar memberikan arti ketika dia tidak ada, dia akan dicari. Nah, mampukah kita? eksistensi kita di sekitar orang-orang uh, uh, di sekitar kita itu memberikan manfaat kepada mereka sehingga ketika kita tidak ada di sekitar mereka mereka merasa kehilangan karena mereka sangat membutuhkan kita atau jangan-jangan ketika kita tidak ada di tengah-tengah mereka mereka bersyukur ya mereka bersyukur terutama ketika kita nanti ajal tiba. Ketika maut datang kepada kita, apakah orang-orang di sekitar kita itu bersedih, merasa kehilangan dengan eh, kepergian kita, atau mereka justru me bergembira, bahkan mensyukuri kematian kita. Ya, Ini sama sekali bukan filosofi air. Jadi kalau teman-teman sahabat ngawas yang dewan Allah ingin menjadi seperti air, mengalir seperti air, maka tirulah karakter air, filosofi air yang harus uh, ditanamkan pada diri kita, karena itu... Saya tidak, tidak menyalahkan teman-teman yang punya moto e, mengalir seperti air. Ini tidak, tidak salah, tapi menjadi sedikit bermasalah ketika ini jadikan justifikasi e, kemalasan dia atau ketidakberanian dia bercita-cita, ketidakberanian dia membuat target-target dalam hidup apa 5 tahun mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa Apa mau jadi begini-begini saja seperti sekarang Nah kadang-kadang Al-Fakir saya melihat ya Kalimat yang benar ini mengaris seperti air Itu dijadikan justifikasi untuk ketidakberanian dia Menata hidup, menentukan goal dalam hidup ini Karena hidup ini harus ada tujuan Ya, endingnya mau jadi seperti apa Kita ini mau mati seperti apa ya, Itu harus kita miliki ya, Sehingga uh, keberadaan kita uh, bermanfaat ya Terutama untuk diri kita sendiri alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh